piangnya dari yang ini yang umur 8 bulan ini biangnya yang ini udah kelihatan kan tadi kayak tarung-tarungnya kira-kiranya ini cuma kayak-kayaknya satu titik ini kayaknya saya suka ini kayaknya ini saya simpan buat contohnya di luar hasil-hasilnya kayak gini biar bisa semuanya lihat dan ini dukanya kayak gini Nah, tadinya prestasi terus terusan, jadi saya akan coba ambil anak-anak-anakannya, biar bisa menjadi kayak bianya kayak gini. Semoga saja, semoga saja ya jackpot lah, biar kayak indukannya berprestasi terus terusan. Alhamdulillah sudah mulai ambil nama-nama besar. Ini kalau ada betinanya kayak gini nggak nggak mau ngeluarinisian, karena dengan kandang ternak Kalau ini saya ambil cabut ini ke kandang kurungan biasa ini bisa keluarin isiannya semuanya dominannya biasanya ya kenarian sama cililin biasanya saya ini tadinya ekornya 24 silangan Singapura cantanya ekor 27 dan betinanya itu ekor 16 ini dari peternak kosan sepit orang sobo saya ambil ini buat saya tidak indukan di sana kan hawanya kan dingin sampai sini saya pekalongan rumahnya kan pekalongan sampai sini hawanya kan panas di sini dia tiba-tiba satu -tiba, minggu di sini suaranya hilang, enggak ada suaranya. Dan saya ini gangguin ini hampir tiga bulan lebih, enggak kunjung di sembuh Dan ini alhamdulillah saya batin terus, saya terus embun, saya taruh di sini, umbaran saya di sini enggak di luar karena panas, takutnya kebasaraan di sini kan dingin, jadi. Saya biarinlah di sini. Oh gimana lagi? Saya udah pasrah di sini. Banyak udah, udah lama banget nggak sungguh-sungguh Alhamdulillah ini udah ada suaranya kembali. Kalau suara itu masih serak sih, sama ketrakannya itu masih serak. Tapi kalau udah ngeluarin busian, dia nggak serak. udah mulai keluar suaranya. Bisa lihat sendiri kan ini nih. Soalnya serakan kayak gini. Tuh. bisa buat lomba di sini tapi ini saya mau lombain nah ini jalannya serak suaranya hilang kayak nah, gini sendiri kan tadi dia warna isian sirilin tapi nggak dengar karena dia serak belum sembuh total ya semoga ajalah biar bisa sembuh total dengan obat-obat herbal saya kasih makan jangkriknya itu saya kasih makan daun-daun pepaya sama jahe sama lengkuas Biar bisa ngobatin dari dalam mungkin ini kan sakitnya dari dalam seraknya itu dari tentorokan Jadi saya agak coba kasih makan herbal-herbal karena saya udah ngobatin ini dengan segala macam juga itu dulu saya juga kasih coba terbaik juga lah dari makanannya dari jangkriknya tapi saya udah nggak pakai kulit hongkong lagi karena mungkin kalau pakai kulit jadi panas jadi tambah serak saya jadi makanya jangkrik doang jangkrik aja yang putih-putih itu loh Sekian ya Terima kasih